kembali oh, oh. lagi sama di ini dan Oni karena nggak sendirian yang bisa mau Oni gue mau nanya nih kenapa boleh, boleh, boleh. ah lu tuh salah satu yang pecinta Korea nggak suka suka sih tapi nggak edik banget <laughs> sukanya apa Uh, drama suka boy band suka girl band, suka makanan Jadi, juga beberapa suka sama stylenya paling suka waktu pertama kali nih pertama kali lu tahu Korea dari mana atau punya cerita nggak waktu tahu Korea sampai sekarang suka oh pertama kali tau Korea tuh dulu ini gara-gara drama di Indosiar siar dulu. boleh sebutin nggak sih? Aja emang ada. Iya boleh boleh boleh boleh sebutin aja. Iya di TV itu dulu pas waktu zaman SMP atau SMA gitu. Apa? Kan? <laughs> ini gak <laughs> tau nih kayaknya nih. Apa ya, nih? Dulu tahu lah. Tahu tahu ya, apa? Tau. BBF Boys yeah. Before Flowers. Oh, dia main yeah. Liminho. <laughs> <home>. Iya. <laughs> itu <laughs> pertama <laughs> kali pertama kali tahu Korea itu terus dibela-belain dia kan tayangnya jam 11 malam itu kayaknya itu kayaknya semua orang tahu deh jaman-jaman <laughs> kita mah kayaknya itu semua orang tahu hmm. sampai sekarang pun tahu tapi gak kayak kita dari dulu awal pertama kali banget ada di Indonesia gitu hmm. kayaknya awal tahu tanya baru-baru sekarang jadi baru pada nontonin hmm. oh hmm. ya setelah itu kan hmm. setelah BBF itu kan tahu Korea tapi hmm. kan hmm. terus menghilang tuh nggak dikenal nggak kayak sekarang terkenal banget siapa yang terkenal banget Korea <laughs> <laughs> dia dulu, kan dulu terkenal banget. Sekarang sekarang nih sekarang dia mm -hmm. terkenal banget. Kenapa? Tertawa. Ya mungkin gara-gara gelband -gara sama ah, BBF-nya juga kan itu, udah mendunia. Kita tahunya kan itu BBF. Mm -hmm. Nah terus sekarang kan muncul lagi tuh lebih besar lagi. Hmm. Itu lu balik lagi suka Korea apa emang lu suka Korea terus? Ya stabil sih, <laughs> nggak berkurang, makin suka malah. Oh, makin suka kan, makin mm -hmm. suka berarti emang bisa emang dari dulu kalau itu dikenal tapi sekarang dikenal banget berarti kan? Iya. Karena lu juga dari lu juga emang makin suka sekarang kan sekarang nambah kan sekarang mm -hmm. ada idolnya nambah kan? Nambah nambah. Siapa? EXO. Kalo EXO udah dari dulu kan? Kita EXO. Suka suka suka yang lain cuma ya paling suka suka doang, tapi yeah. paling suka ya EXO. Iya paling pokoknya. S.M. standar kita ya, iya. suju, emm, emm, emm, emm, emm, Lu suka juga emm, sih sama K-beauty nya Sampai lu emm, Yuna Dari dulu sampai sekarang mukanya emm, beda-beda Apalagi emm, emm, emm, emm, emm, emm, beda, -beda enggak lah beda dikit dia ma katanya kan ada jantik. ada ini apa oplas hidung padahal dulu hidungnya udah mancung mungkin ditambahin ininya kali kurang mancung enggak mungkin Lalu dulu agak gemukan kali sekarang ya, agak begini. kurusan jadi kelihatan iya. tapi kalau yang enggak berubah banget ma itu yang kurus siapa tuh yang SNSD Yuna apa ya? Yuna, Yuna iya. badannya Itu gak berubah-berubah mukanya ya, Mukanya gak berubah-berubah, cuma style rambutnya aja Style rambutnya juga gue liatin emang kayak gitu-gitu aja kan Iya sih Badannya sih bagus ya Jadi nih, gak berubah-berubah dia, Cakep sih, parah ya. sih Korea Terus sekarang tuh Korea kan lagi terkenal banget nih hmm terus apa sih emang yang sebenarnya yang sekarang nih sekarang di tahun 2019 hmm. 2020 kan Korea makin terkenal hmm. sekarang terus lu makin banyak lu tahu tentang Korea kan nggak hmm. cuma cuma Liminhu sama SNSD hmm. yang setuju apalagi sih yang lu suka sama dari Korea selain drama-dramanya gue juga suka ini sih makanan paling suka tuh ini barbequenya sekarang juga terkenal banyak kan tuh tempat-tempat apa barbekyuon yang mengatasnamakan Korean barbekyu oh, Korean yeah. barbekyu <laughs> gitu kan uh, Aliven Eat Korean barbekyu Iya uh. padahal sapi sapi Indonesia <laughs> Tapi enak sih bumbunya enak suka banget kayak manis-manis, as, asin, asem, pedesnya itu pas gitu loh. Kayak masakan orang Jawa. Kayak gue kan dari Jawa gitu oh, ya. Jadi satu, cocok aja di lidah. Satu gitu. ini ya, masih satu rasa lidahnya yeah, ya. satu rasa. Terus <tuh> selain keyfood nih, apalagi? Ada lagi enggak? Hmm, ini sih menurut gue cara make up atau apa sih namanya? Ka Beauty. Dunia? ya ka beauty-nya. Lu suka cara makeup hmm, dia ya, atau cara make, up. make up <tuh> Apa lebih apalagi kepada uh, kalau menurut sih cara make upnya, soalnya yes. dia natural gitu ya. tapi kan kalau misalnya kayak gitu tergantung sama muka nggak sih. soalnya kan kalau di sana tuh kan cuacanya dingin tuh ya, dingin terus mayoritas di sana juga kulitnya putih. Iya, nah kalau misalnya emang kalau mau dipakai sama orang Indonesia yang mayoritasnya kuning langsat, sawo matang gitu kan kayak kurang cocok gitu kan. Ya? juga itu sih. tapi make up kamu tuh bagus bagus. iya produk produknya tuh kayak maling skincare iya. sih yang bagus ya skincarenya gitu Ternah kayak buat skincare Ngerawat kulit iya. kulitnya lebih kepada merawat mm. kulitnya kan Enggak. iya melembabkan mencerahkan bagus-bagus terkenal iklan gak? ya iya oh. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah, iklan selain ya, itu apa kan? lagi? itu apalagi nih selain k beautynya hmm. ini nggak mau nyontoh nyontohin nggak yang kayak gimana yang contoh-contoh make up Koreanya yang bagus siapa gitu. oh iya lu mau Menurut lo, uh, lu kan karena lu suka ki ka beauty nih, mm -mm. lu suka ngiatin siapa sih? Ini, lu tahu Pony's makeup ga? nggak, siapa sih poni-poni? Ntar ditampilin di sini ya <laughs> make makeup, tuh dia bagus-bagus, dia terkenal, dia dari Korea, makeupnya tuh bagus-bagus macam-macam. Itu dia tuh makeupin siapa? Jadi gak cuma makeupin siapa aja orang Korea, artis-artis juga dia kayak ibaratnya kayak beauty influence apa? Beauty influencernya Korea lah, oh. dia makeupnya tuh bagus-bagus jadi nggak cuma kayak yang natural-natural tapi yang bold-bold juga dia nyoba. Selain dia ada lagi nggak? Ada sih kayak uh, mungkin idol K-pop ya. Hmm, siapa? Jisoo. Semua Jisoo mau dicakep, nggak deh. Tapi juga kayak cakep Jisoo. Iya makanya ya udah Jisoo. <laughs> terus intinya sekumpulannya Blackpink itu gue suka sama makeup makeup walaupun kayak garang-garang gitu, mau tetap kayak natural, kelihatannya tuh kalau Korea tuh kalau dan Iya sih, gue juga bingung mm -hmm. deh kayak bold tapi ya tetap aja kelihatannya natural nggak berlebihan gitu kayak makeup barat kan mungkin yang bold mm, banget ya mm. mereka kelihatan di sini ada tulangnya mm -hmm. ya, di kontur-konturnya kan, kan. kalau Korea kan enggak kan. kalau Korea malah ditampilkan di sini kayak di sini mm -hmm. malah dia ditambahin ditambahin kayak jendolan-jendolan kayak mm -hmm. manis sipit ketawa gitu, yesnya dia bagus-bagus nanti tampilin di sini, muka-mukanya yang bagus-bagus yang naturalnya. Terus produk beauty apa nih emang lu punya? Apa oh ya? dari Korea ada yang dari Korea, dari Korea. Yang dari Korea sih ini sih apa yang lemon yang buat pelembab, lu pernah nyobain? Apa sampe ini? Iya sampai ini juga pernah. Tuh yang masker yang ada busa-busanya. Oh ya. Tuh enak sih. Lumayan mengurangin komedo kalau dia Dari Korea Terus Terus apa lagi? Aku tuh yang kemarin beli iya apa mm. Lu punya apa ya Nasific? Serum yang lemon Serum yang lemon? Itu gimana reaksinya? Reaksinya tuh kayak langsung glowing-glowing itu Walaupun pertama kayak <coughs> kayak Apa namanya? Kayak agak lengket tapi dia cepet meresapnya jadi kayak bikin langsung glowing gitu putih mah nggak cuma kayak bikin glowing gitu tapi nggak berminyak ah berminyak biasanya kan kalau glowing Cuk -cuk. berminyak N -n -n tapi dia nggak bikin berminyak hmm. enak sih terus, uh, kayak apa? langsung nyata gitu kelihatannya dipakai atau langsung nyata wow cerahan susah <laughs> gitu. gitu temenan usan. sama K. influencer ya sama influencer <laughs> influencer makeup susah ngomongnya langsung review hmm. dia di, di di YouTube gue <laughs> terus lain uh, selain makanan, makeup, apalagi ada nggak? ada sih satu lagi ini sama OOTD nya orang Korea tuh bagus-bagus lucu-lucu gemes-gemes. Hmm. mereka punya kaki yang panjang yang lancip ya? kaki gue apa sebenarnya tuh dia bukan di kaki lancipnya sih kayak lebih ke apa ya? Uh, ibaratnya misalnya punya badan mapi pendek gitu ya, hmm. tapi dia caranya gimana biar kelihatan tinggi gitu dia pakai celana yang seperut misalnya high waist terus ntar gayanya gimana jadi kayak kelihatan tinggi aja jenjang kakinya padahal nggak pendek tapi bagus-bagus aja gitu terus kebanyakan tuh stylenya tuh kayak pastel-pastel gitu warnanya lucu-lucu hmm, ya -lucu. warnanya hmm. tapi emang dia tuh punya kayak baju musim semi baju musim panas yang beda-beda ikutin sama warnanya sama musimnya eh, iya sih bener iya dia jadi kayak punya banyak baju warna-warni pada saat musim semi nanti hmm. pas lagi lagi beda lagi dengan musim yang lainnya hmm. ya kan kalau lu sukanya sama siapa nih kayak lu nggak starnya siapa nih idol yang lu suka atau bukan idol deh influencer influencer yang lu tahu di Korea terus lu ngikutin stylenya ini si Yeri Yeri iya lucu sih dia sumpah Queen of Emote uh -uh. Emotecon ati iya gua kan emang apa ibaratnya suka style tuh gak yang terlalu girly, cewek-cewek banget gitu ya, agak tomboy Jadi sukanya pakai ya kemeja, celana, terus kaos gitu-gitu doang, tapi ya tetap bagus Ih, yung Itu dia tuh pendek Tapi gayanya tuh, tuh asik banget gak sih? Kalau emang kayak tomboy gitu kan? Mm -mm. Cuma kalau foto-foto sehariannya, tetap aja manis mm. tuh gitu terus dia tuh uh, jadi itu dia gue ngeliat dia rambutnya pendek terus dia mm. pendek juga kan jadi gue mengarah kiblatkan ke dia untuk hmm. style sama ini juga Pak Boyong oh Pak Boyong iya ya itu yang yang main nama apa Jojunso iya gue salah ikutin Pak Boyong karena Pak Boyong Iいい, tuh gue merasa gue mirip Pak Boyong <laughs> <laughs> tapi dia tembung ya pipinya ya Iya aku nggak tembum <laughs> Tapi dia kecil banget, tau. Hmm, emang dia kecil banget, kayak tuh gue yang Iya, dia aja kecil, bisa jadi artis, bisa jadi lucu. Apa aku juga bisa? Bisa lah, lucu <laughs> banget kan, Pak Boyung. Udah gitu, hmm. stylenya tuh dia. Dia biasa aja make upnya juga tuh, yang gak lebay-lebay banget. Dia ya, lebih menggambarkan cewek-cewek yang juga gitu. Kayaknya make upnya. Ada yang, aduh yang alisnya ke sini, ada yang dijual di gede-gedein. Ya hmm. itu kan bara rasa iya, mau gua sebutin aja? Mas, gua sebutin aja Nan, Nunu nana Oh itu kan dia penyanyi Iya kan sama aja Terus Emang stylenya udah ke barat Iya kan, kan sama aja inter, internasional Siapa namanya? Jessie Yang... Yang... Jesse kan, kalau Jesse kan dibilang di tiga kan. Mm -hmm. Dia nih. rapper, rapper iya. ceritanya biar kayak orang Barat kayak siapa Nikki Minaj. Uh. Dia kiblatnya tuh Nikki Minaj. Eh, iya, sih. Ya, ininya, ini nya, mm -hmm. gede. Mm -hmm. Tapi emangnya di mm -hmm. agensinya si, dia agensinya si Jesse, emang kebanyakan mm -hmm. kayak gitu kayak Jesse semua. Mm -hmm. Dia mengapa mengarahkan kiblatnya ke mm -hmm. Barat semua. Iya, Jadi kayak mereka emang pencetus. Cewek Korea tuh gak rata sama semuanya hmm. manis cute, ada juga yang tegas kayak dia gitu kayak ya, Jessie, iya pokoknya teman-temannya Jessie tuh rata-rata kayak gitu semua, hmm. kalau teman-temannya Jessie. Iya penyanyi tapi kan hmm, penyanyi yang... yang pemain drama mah jarang gitu, ada masih yang kayak hmm. gitu? Nggak ada kayaknya, kan Enggak ada lebih kemanis manis semua. Iya gemes, imut-imut. Iya. Jadi itu semua komentar kita bukan komentar sih uh, semua yang kita yang kita tahu dan semua yang kita alami hmm. itu pendapat kita bukan kita sharing aja kita sharing aja nah gimana sama kalian kalian tahu pertama kali tentang Korea itu apa terus kalian punya cerita nggak ceritain di kolom komentar Terus jangan lupa kesukaan kalian tentang Korea tuh apa? Kalian taunya apa? Kalian sukanya sama apa? Kalian bisa komentar di sini atau kalian juga bisa bikin videonya juga sama kayak aku. Apa yang kamu sukai dari Korea? Kamu juga? Kamu boleh promosi uh, YouTube kamu? Boleh ya. Cek YouTube gue langsung subscribe. Honeyvalde Desita Dewi. Nanti linknya ada di ini ya description box. Kalian yeah. cek aja. Jangan lupa, kita berdua pamit. Dadah, annyeong, Ayo, sarang! Yuk,